Ternyata Roro Kidul menemui Satriopi Ningit Di saat Satriopi Ningit sedang melakoni atau sedang menjalankan lelakunya Di rumah Merpati bertingkat 3 Dimana Roro Kidul datang menemui Satriopi Ningit atau Satriopi Pinandito Ketika Satriopi Pinandito sudah lulus dari lelakunya Sudah lulus dari segala uh, tirakatnya di saat itulah Nyi Kidul datang menemuinya. Jangan pergi dari channel ini, jangan pergi dari video ini, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Karena saat ini saya ingin bercerita tentang Nyi Kidul yang menemui Satrio Piningit ketika Satrio Piningit sedang lelaku. Ternyata di saat Satrio Piningit atau Satrio Pinandito dipilih oleh sang Maha Kuasa untuk menjadi Satrio Pilihan. Akan menjadi atau menjalankan tugas sebagai seorang ratu adil. Ternyata, saat kelulusan Satrio Piningit atau Satrio Pinandito ini, Nyi Roro Kidul datang ke tempat Satrio Piningit, di mana Satrio Piningit sedang ngelakoni atau lelaku di rumah merpati bertingkat 3 Di situ, Nyi Roro Kidul datang menghampiri Satrio Piningit, dan di situ terjadilah. Interaksi tatap muka dan interaksi saling tukar suara antara Nyi Roro Kidul dengan Satrio Pininit. Dimana sosok Nyi Roro Kidul yang menghampiri Satrio Pinit ini tidak seperti Nyi Roro Kidul yang diceritakan orang-orang. Karena Nyi Roro Kidul yang menghampiri Satrio Pinit ini, dia adalah seorang wanita cantik dan dia memakai busana Jawa kuno. Kalau orang Jawa bilang kembenan Atau memakai jarik Yang dikelilingi di tubuhnya Memakai jarik Dan kulitnya itu kuning Kulitnya kuning Dia tidak berdandan atau netral Tidak memakai perawatan apapun Dan rambutnya kidul yang menemui Satriol Piningit Itu rambutnya terurai Tidak diikat apa-apa di dimana Nyirorotidol yang menemui Satriopinit ini ternyata mengeluarkan aroma bunga yang begitu wangi dan semeringah mana aroma bunga yang dikeluarkan Nyirorotidol ini aromanya itu hampir sama dengan bunga kemuning atau kembang kemuning yang aromanya begitu semegrak begitu harum apalagi di malam hari dan ketika Nyirorotidol menemui Satriopinit di saat itu juga Nyi Roro Kidul membawa pasukan lampornya ada pasukan lampor yang menampakkan diri menampakkan wujud di hadapan Satrio Piningit dimana pasukan lampor itu juga mengucapkan kata selamat kepada Satrio Piningit karena Satrio Piningit sudah lulus atau lolos dari meditasinya, dari lelakunya, dari pertapaannya, dia sudah lulus dari tirakatnya. Dimana Nyi Roro ini, ternyata Nyi yang menemui Satrio Piningit, dia menggunakan bahasa Indonesia. Malah tidak menggunakan bahasa Jawa. Apa mungkin Nyi itu tahu ya? Kalau Satrio Piningit yang sekarang hadir di dunia, itu masih kecil. Pemahaman Jawanya belum seberapa Jadi aku tak pakai bahasa Indonesia saja Apa mungkin Nyiroro Kidulnya tahu ya Karena saat berinteraksi dengan Satriopi Ningit Nyiroro Kidul menggunakan bahasa Indonesia Tidak menggunakan bahasa Jawa Dan Satrio Ningit Mendapatkan kata ucapan selamat dari Nyiroro Kidul Dimana Satrio Ningit sudah lulus dari meditasinya Sudah lulus dari lelakunya Sudah lulus dari pertapaannya Lalu-lalu Nyirah kidul itu Juga ternyuh Juga seneng Juga ikut merasakan kesenangan Atas kelulusan dari Satriopi Ningit Dan tinggallah Satrio Ningit Untuk menjalankan tugas sucinya Tugas dari Sang puasa Kuasa Dimana Satriopi Ningit menjalankan tugas, menjalankan tujuan untuk menghancurkan dunia kegelapan ini dan mengembalikan kejayaan Nusantara. Dimana Satrio Pinet ini akan menjalankan tugas sebagai sosok Ratu Adil di zaman baru, zaman kemasan Nusantara. Dan Nyi Roro Kidul akan membantu Satrio Pinet di saat Satrio Pinigit sedang kesusahan. Di saat Satrio Pinigit belum bisa apa-apa. Karena di zaman sekarang Satrio Pinigit masih menjadi manusia biasa. Karena kesaktiannya, karena kekuatannya untuk sementara waktu dihilangkan darinya. Dan akan tiba saatnya nanti segala kekuatannya akan kembali lagi. Walaupun Satrio Pinigit bisa menggunakan kekuatannya, bisa menggunakan kesaktiannya tapi tidak bisa maksimal Tidak bisa sepenuhnya Tidak bisa powerful Karena sebagian besar kekuatan Satriwa Piningit Dipergunakan untuk menjalankan tugas utama dia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like video ini Serta nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini